dalam video kali ini guys, saya berada di khususnya di area motor khususnya dalam penjualan mobil bekas. Khususnya di daerah Lubuk Buaya Kota Padang Sumatera Barat. teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana yang ingin berminat silahkan saja datang atau japri di area motor khususnya mobil L300 yang parkir di kawasan sini teman-teman rekan-rekan berada di luar sana. Ya. Kalau masalah harga silahkan capri khususnya di area motor Di arah lebih banyak, Kota Padang, Sumatera Barat terlebih dahulu silahkan klik tombol subscribe like dan comment share terhadap teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana selanjutnya so, kali ini saya akan mereview salah satu mobil L300 khususnya tahun 2020 dan 2000 19. Bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada luar sana yang berminat, silahkan saja japri di area motor kawasan Lubuk Buaya. Kalau masalah harga, silahkan saja datang ke sini. Atau kontak person ke nomor 081374656554 next kelengkapan surat ready harga tahun 2020 170 2019 165 silahkan nego sewajarnya di tempat khususnya di area motor kalau mobil dalam keadaan ready cat masih original Oke, okay. ukuran ban masih sembilan puluh R 14 kondisi masih ready, bak masih ready juga. Tahun 2020, next tahun 2019, keadaan bak masih orisinil. Bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada sana yang ingin japri atau yang ingin berminat silakan saja datang di area motor. Khususnya di Raya Padang, Sumatera Barat. sedikit kita review bagian dalam masih orisinil, oke okay. bagian dashboard ready bagian plafon juga ready dalam keadaan masih bersih bagi teman-teman yang berminat Yuk silahkan saja datang di Area motor Oke okay. Satu lagi Wow bagian jok kulit warna kuning dan kecepatan kalau masalah harga silahkan japri khususnya di area motor kondisi bagian dalam masih ready bagian mbak masih ready juga begitu teman-teman atau rekan yang berada di sana silahkan japri khususnya di area motor atau silahkan klik di kolom komentar yang ingin tanya-tanya silahkan saja klik di kolom komentar khususnya di area motor next Terima kasih sampai jumpa lagi